Pakaian angkasawan kencangkan gesper dengan benar untuk keselamatan. Sarung tangan helm sepatu.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 tombol dan percepat roket luar biasa kita menuju alam semesta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 sebabkan oleh biji besi. Terdapat karbon dioksida padat dan air di Mars, sehingga ada banyak spekulasi tentang kehidupan di Mars. <tik> Matahari. Matahari di pusat sistem tata surya. Penampakannya berupa bola api merah oranye dengan massa 330.000 kali massa bumi.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 menyelesaikan olahraga di ruang angkasa kita kehabisan energi ayo kita kembali ke bumi untuk melaporkan misi astronot Kiki selamat atas keberhasilan misi ruang angkasamu ini hadiah untukmu karena telah memenangkan rencana penjelajah planet.